yang mana mereka sangat kompak banget pilih cincin buat lamaran nanti bersahabat ya. Tentunya sebelumnya kita ke unggahan pertama ada kabar spesial bahagia juga dari akun Instagramnya ANTV. Bersahabat ya kita lihat. Tentunya Instagram ANTV menginfokan kabar bahagia akan segera hadir cinta Abadi Leslar. Ada sebuah kalimat caption info yang dituliskan. Antv lovers dan Les Larmania udah siap menjadi saksi perayaan cinta abadi Rizky Bilar dan Lesti Kejora? Jadilah saksi kesakralan kisah cinta abadi mereka yang akan menjadi kawinan terbesar pada abad ini segera hanya di Antv tungguin. Tentunya persahabat ini suatu kebanggaan juga bahkan tentunya Antv akan menyiarkan acara pernikahan Lesti dan Rizky Billar juga persahabat ya luar biasa. Suatu kebanggaan buat kita semua Farah fans Mudah-mudahan kita mendapatkan kejutan yang sangat bahagia dari Lesti dan Rizky Bilar Ke kabar berikutnya para sahabat kita lihat di sini ada momen-momen spesial baper nih Yang ditunjukkan oleh Lesti Bilar malam hari ini Kita lihat keunggian pertama Ya Allah, Masya Allah para sahabat ya Tentunya dari Lesti sakit gemesnya langsung cubit pipinya abang Rizky Bilar ini menunjukkan bahwa mereka saling sayang saling cinta bersahabat ya Tentunya untuk warga Konoha harap sedia oksigen bersahabat ya Untuk melihat kemesraan dari Lesti dan Rizky Bilar Keunggahan berikutnya kita lihat persahabat ya aduh makin terlihat sangat mesra Calon manten ini bersahabat ya tak tanggung-tanggung tentunya mereka menunjukkan kemesraan mereka yang sebentar lagi akan menuju halal para sahabat ya doakan yang terbaik mudah-mudahan acara nanti selalu diberikan kelancaran dan kesuksesan keunggahan berikutnya bersahabat kita lihat juga tentunya ini membuat kita semakin iri dan baper para sahabat ya tentunya dari Lestie People oleh Rizki Bilar bersahabat kita lihat aja nih aduh membuat kita semakin bangga dan bahagia Apalagi tentunya para sahabat ya, Dedek Lesti Kejora langsung cium tangannya Abang Rizky Bilar sambil ucapkan terima kasih kepada Abang Rizky Bilar dengan ucapan terima kasih sayang. Karena Abang Bilar telah membelikan cincin tunangannya para sahabat ya makin bahagia. Tentunya malam hari ini kita dikasih vitamin bertubi-tubi para sahabat ya dari Lesti dan Rizky Bilar. Mudah-mudahan kita tentunya mendapatkan selalu kebahagiaan, kejutan dari Lesti Bilar Tunggu saja info dan kabar terbarunya Tetap pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan kabar dan informasi terbaru seputar Lesti dan Rizky Bilar Mungkin ini loh informasi dan kabar terbaru di malam hari ini Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar Bang menucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh